Selain rajin bunyi, rata-rata burung ini memiliki lima variasi kicau. Beberapa burung malah bisa memiliki sampai 12 variasi. Tak heran kalau burung ini sempat populer pada tahun 90-an. Ada satu hal mendasar yang membedakan Hong Hongkong jantan dan betina, yaitu jumlah variasi kicauannya. Poksay Hong Kong jantan bisa menghasilkan banyak variasi kicau, sementara yang betina hanya memiliki satu variasi kicau atau bahkan tidak berkicau sama sekali. Membeli poksay Hong Kong betina untuk mencari aneka kicauan terlebih dahulu untuk lomba adalah sebuah kesalahan besar. Burung betina lebih cocok dibeli untuk upaya penangkaran. Saat membeli burung. Anda bisa meminta tolong penjual burung untuk memilihkan poksai hongkong jantan. Namun, ada baiknya Anda pun memahami ciri-ciri yang membedakan agar tidak tertipu dan dirugikan. Simak penjelasan terkait perbedaan pada burung poksai hongkong jantan dan betina sebagai berikut. 1. Postur tubuh Anda bisa membedakan poksai hongkong jantan dan betina dengan melihat postur tubuhnya. Burung poksai hongkong berjenis kelamin jantan memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan yang betina. Selain lebih besar, burung jantan juga memiliki postur yang lebih tegap dengan kepala cenderung mendongak. Jika Anda mendapati burung poksai hongkong yang kepalanya hampir sama rata dengan punggungnya, maka kemungkinan besar itu adalah poksei hongkong betina 2. ukuran kepala ukuran kepala pokse hongkong jantan lebih besar jika dibandingkan dengan yang betina hal ini pula yang menyebabkan burung jantan tampak lebih besar 3. bulu sekitar warna bulu Hong hongkong jantan dan betina hampir sama mayoritas bulu burung ini berwarna kelabu kecoklatan hitam pada daerah sekitar mata dan leher dan putih pada daerah sekitar pipi namun cobalah perhatikan warna bulu pada daerah anus burung ini jika anda mendapati bulu burung dengan warna kuning kemerahan bisa dipastikan bahwa itu adalah burung jantan. Ciri ini tidak dimiliki oleh burung Hong hongkong betina. 4. Tingkah dan kegesitan Selain melihat ciri fisiknya, ternyata Anda juga dapat membedakan Hong hongkong jantan dan betina dari tingkah lagunya. Ada yang mengatakan bahwa burung poksai jantan lebih jinak dibandingkan betinanya. Anda akan menyadari hal tersebut ketika melihat burung poksai hongkong jantan lebih mudah ditangkap. Burung poksai betina cenderung lebih gesit dan suka melompat menghindari tangkapan. sangatlah penting untuk jeli memperhatikan burung Hong hongkong yang akan dibeli. Burung ini memang mahal karena diimpor dari negara lain. Selain itu, burung jantannya lebih mahal dibandingkan betina. Maka jangan sampai Anda mendapatkan Hong hongkong betina, tapi membayar dengan harga burung jantan.